Doa dan harapan dalam menghadapi masalah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, begitu banyak berkat yang Engkau berikan, khususnya pada kehidupan ini yang begitu indah. Saya bersyukur masih bertahan di dunia yang engkau ciptakan meski dalam kesulitan yang berat Bapak saat ini saya tengah mengalami masalah ekonomi keuangan keluarga saya berada di ambang batas bahkan ada beberapa kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi namun saya percaya engkau Bapak yang maha baik oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon kepadamu, biarlah pertolonganmu terjadi sesuai kehendakmu. Bebaskanlah kami dari setiap masalah. Tunjukkan lilin terang di tengah kegelapan. Bagi yang menghadapi masalah serupa, berkatilah pula mereka agar menemukan jalan keluar. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan sesuai kehendaknya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.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 dan roh kudus. Amin.